Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Wandi Arista kali ini kita akan membahas bernyanyi di room solo dan mengatur nada-nadanya supaya enak didengar bernyanyinya oke, kita sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, di like dan di komen terima kasih kita segera masuk saja ke star markernya. masuk star marker kita masuk ke room. Nah, di sini sudah ada berada di room ya. Kita cari lagu. Kita yang mic merah ini kita klik, pilih lagu antrian atau lagu saya ya. Terserah. Ini lagu saya. Kita klik aja, oke sudah mulai bernyanyi. Nah, di sini kita yang garis merahnya itu kita klik lagi nah di sini ada pengaturan musik ya ada volume ada musik dan ada nada, dan yang di bawah ini suara balik ke handphone ya kita nyalakan dulu biar ketahuan suara kita gede kecilnya kita, kita pilih nanti yang mana sesuai dengan suara kita oke okay. Ini adalah bergema ukuran ruangan. Kita cek lagi di sini, gede kecilnya oke, dan di atas ini ada jenis musiknya, ada studio, ada pesta, ada pop, sesuai keinginan kita ya, yang mana yang enak. Tapi aku lebih suka yang studio oke, dan untuk selanjutnya kita matikan saja yang handset itu. Kita akan juga mulai bernyanyi. saja ya mohon dimaafkan suaranya enggak bagus tapi musiknya sih bagus ya terima kasih udah menonton video ini dan jangan lupa di subscribe, di like komen dan nyalakan tombol loncengnya terima kasih oke okay. nah, tunggu video-video berikutnya tentunya di sekitar star marker ya Okay, sekali lagi, aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.